Welcome to TikTok Indonesia. Ada yang kaya raya Siska Kol namanya. Ada yang first banyak Ria Ricis tentunya. Ada yang pala botak-botak TikTok pastinya. Welcome to TikTok Indonesia. Ada yang suka drama itu Denis Karista. Ada yang makan cabe itu Anggun namanya. Ada pasangan yang viral Adi Asri pastinya. Welcome to Indonesia, kiut orangnya. Kalau nggak pakai nasi nggak makan namanya. Misalnya aja nih, ya makan Indomie. Kalau nggak ada nasinya, belum makan katanya. Welcome to Indonesia, gemes orangnya. Pergi berdua langsung dikata pacaran. Nyenyi sana sini hal yang biasa. Nah, Kalau dinyanyiin balik, marah-marah nggak -marah ya? Welcome to Indonesia, ayo berkenalan Kami punya anak bangsa yang berpendidikan Ada yang sekolah di dalam negeri Ada yang sekolah di luar negeri Namun ada satu hal yang diperjuangkan Pemikiran mengenai kesehatan mental Satu-satu kami usaha untuk berbagi Agar mereka paham itu hal yang penting Welcome to Indonesia, where COVID still around Vaksin gak mau, perokes juga gak patuh Kita web takut om oh memang sungguh halu Public figur kena dibilang endorse mulu Welcome to Indonesia, ayo jalan-jalan Padahal positif bilang yang adik COVID kan Disolasi gak betah COVID terus bertambah Kasus naik lagi nyala pemerintah. Welcome to Indonesia, adil hukumnya. Maling ayam langsung dipenjarakan saja. Yang berdasi berfoya-foya hasil nila <guluh> uang negara. ups Welcome to Indonesia, lucu orangnya. Banyak yang berkata covid hayalan saja. Prokes nggak dipatuhi hal yang biasa. Kalau kena nanti nyalain siapa ya? Welcome to Indonesia, body sembik udah biasa bahasa basinya tajam sampai hati terluka Eh, kok kamu gendutan? Eh, kamu kurusan? Kalau ditegur mereka bilang kan sekedar mengingatkan Welcome to Indonesia, lihatlah tetangga Kepo hal yang wajib biar bisa bongkar air Dijamin malah ngelunjak Dibaikin, dibilang caper. Kalau digalakin kita dibilang baper Welcome to Indonesia, kenapa kok semua tak pisau ini untuk jelekin negara Bukan cuma Indonesia, Amerika Filipina Boleh gue tarik kesimpulan, negara-negara sempurna Welcome to Indonesia, yang gue setuju Emang banyak erornya, tapi gimana Ini tanah air tercinta, jadi mending kita Membuat perubahan tanpa menjatuhkan Negara kelahiran kita. Welcome to Indonesia, have a look around. Netizennya lucu-lucu, unik-cucu-cucu nak. Disuruh vaksin mau, oh no. kelarang mau di kanurut karena percayanya bahwa oh, kun telur. Welcome to Indonesia, coba lihat lagi punya lagu main film, oh susah diminati, tapi coba kamu. Kucu -kucu ini. Di sana sini settingan Yuk Mari, welcome to Indonesia. Si anak terakhir tiap hari di rumah tugasnya melayani. Kakak bilang itu emang tugas anak kecil. <risas> Disuruh ini, itu kalau nggak jadi bully. Welcome to Indonesia, si anak terakhir. Jarang selalu bekas yang baru cuma dikit. Pakai punya pakai aja, masih bagus kok ini. Tapi anak terakhir yang paling tahu semua permasalahan di rumah. Si, si, si. Welcome to Indonesia, ribet bakannya. Makan bubur masih bingung. Satu makan pada malu-malu hey, Giliran gua makan Lu bilang rakus. Welcome to suku Jawa rema orangnya Cukup mesem bilang monggo Dapet monggo juga Kalau kamu nanti jodohnya orang Jawa Pastinya hidupmu akan bahagia Welcome to suku Jawa Banyak bahasa dari muku sampai kromo inggil semua beda sama orang tua. Jawab inggih eyang, kalau sama kamu jawabnya dalam sayang. Ayy, Rabi, de, ay, de.